Oke okay, Assalamualaikum teman-teman Tadi kita sudah membuat kuahnya Kuah tekwan Nah sekarang kita akan membuat sambelnya Ini wajannya bekas tadi menumis bumbu tekwan Jadi kita lanjut Ini kan e, gurih-gurihnya masih ada ya Sayang kalau kita cuci dulu. Biar pakai merebus aja supaya lebih gurih nanti itunya sambelnya. Kita tunggu mendidih. Ini cabe uh, plus bawang ya. Bawang putih, bawang putihnya juga ikut aja direbus supaya lebih simpel gak repotin kita yang membuatnya sambalnya ini bisa juga untuk kebutuhan kebuatan kita yang lainnya Nah, sudah cukup layu ya teman-teman. Lalu kita blender. Okay, kita blender dulu ya teman-teman blendernya enggak usah halus ya kalau saya sih ini bisa halus juga bisa mau kasar boleh mau halus juga boleh habis di blender ini hasil blenderannya e, ikan banyak ya supaya awet kita tumis dulu ya teman-teman jadi nanti sambalnya awet bisa ditaruh di kulkas lebih lama kalau di Jangan lupa tambahkan sedikit saja garam ya kalau ini nggak usah dicobain ya teman-teman nggak usah dicek rasa <laughs> karena itu udah pasti pedas jangan iseng nyobain ya teman-teman ini cabenya cabe ngebledur buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng nyonya emet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 ini udah matang teman-teman kita angkat sudah sampai segini aja sudah berminyak teman-teman sambalnya sudah jadi nanti kita bisa pakai untuk uh, menyantap tekwan atau bakso atau apapun ini ini awet Oke makasih teman-teman sudah menyaksikan video ini uh, jangan lupa like subscribe dan komen semoga Baga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh